Eee, gak rasa, eh, gak lah. Eh, eh, eh, Apa? Iya, di Ya apa kabar yang besar apa yang ada di